Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Awir Official Terlebih dahulu saya mengucapkan terhadap teman-teman Dan rekan-rekan yang berada di luar sana Yang telah klik tombol subscribe, like, komen, dan share Kali ini kita melakukan pengecekan unit ya, All diesel Super HD tahun 2012 Dan 2013 Mas Abah dari kita Pasaman ya Bantu di subscribe Like, comment, dan share Serta support channel ini pertama kali channel urang awak untuk berkembang di daerah Sumatera Barat butuh supportnya dan besar kali ini kita cek unit tahun 2012 kita ready 2013 nasabah kita datang dari Pasaman Mbaknya dragon ya teman-teman sini dulu bang. Masih iram perjalanan menerus. Ya? Kawan bekerja. Apa mau misi-misi? Oh, misi -misi. Awak? Bang Bro, angkat tangan Bro. Ini Tim sama misi-misi sama kita ya. Kerja sama. Muda, pengusaha muda, silahkan untuk dipinang ya. <laughs> untuk di kontak, pesan ke nomor 08314 656554. Hai, di daerah Sumatera Barat ini kita hanya unitnya unit standar ya, tapi original dijamin bagian sasis, kabin, dan garden aman. Bannya masih tebal-tebal teman-teman. Bantu di subscribe. Yuk. <laughs> Next. Wah. Luar biasa ya. Kita ready unit. Untuk teman-teman mencari unit. Dimanapun teman-teman berada. Kami membantu. Untuk mencarikan unit yang bersih. Dan... Dijamin lah pokoknya untuk mencari cuan baik itu bawa sawit, pasir atau hal yang lainnya itu teman-teman. Gardan aman, sasis masih bersih ya. Bagian interior dalam juga bersih teman-teman. Kalau masalah harga silahkan japri ya. Atau silakan untuk dikontak persen ke nomor 081374656554. Hui, hari hangat, hangat, hangat. 6,3. Sama 6,3. Yang satu ini menggunakan box. ban sekitar 85% -nya ini, teman -teman. ya ini teman-teman. Iya. Ya tadi Bang naik keluarnya, Bang? Dia tadi Bang naik keluar. Iya. Tadi telepon siang tadi itu Iya. Oke. Dicelik aja ya, Bang. ya Polekon nasabah insyaallah A1, Bang. Yeah. Dari Pasaman. Pasaman. <laughs> <laughs> Yuk, bantu di subscribe serta di-share teman-teman. Kita ada juga ready unit mobil pakaian pribadi, ada Isuzu, sekalian promosi ya. <guluh> Daihatsu, Daihatsu Avanza. Kalau masalah harga, silahkan saja di japri ke nomor 08314 656554. Yuk, bantu di support channel ini dan subscribe. Silahkan saja di kontak person ke nomor 08 13 65, 65 54 tentunya teman-teman. Ready unit ya. Mobil kantor Super HD 1000 Edition. All this. Cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Bantu di support dan di subscribe. Like, comment, dan share channel ini. See you next time.